Hai semuanya apa kabar kembali lagi di YouTube channel Kusuma Crocker semoga kalian baik-baik aja di rumah bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel aku salam kenal nama aku Kusuma aku berdomisili di Australia Oke okay, hari ini Aku akan membuat brownies yang super duper enak-enak-enak banget Dan kalian wajib banget mencoba resep ini karena super duper gampang Dan resep ini juga bisa menjadi peluang bisnis kalian di rumah Oke, okay, jadi langsung aja kita mulai bagaimana cara membuatnya Nah ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada setengah cup butter yang sudah dilelehkan Satu cup gula putih white sugar, 2 butir telur, 1 3 cup cocoa powder atau coklat bubuk, setengah cup terigu protein rendah, 1 sendok teh vanilla extract, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh baking powder. Langkah pertama, masukkan butter yang sudah dilelehkan ke dalam wadah, lalu campurkan dengan gula, telur, dan vanila ekstrak. Lalu aduk hingga merata. Caranya sangat gampang karena tidak perlu menggunakan mixer ya. Masukkan cocoa powder atau coklat bubuk. Terigu. Baking powder dan garam. Dan aduk hingga merata dan Ini dia adonannya sudah tercampur dengan rata Aku sudah menyiapkan loyang seperti ini Loyangnya kecil saja dan sudah aku lapisi oleh butter dan terigu Supaya saat nanti adonan browniesnya dimasukkan ke dalam loyang Saat dikeluarkan tidak akan lengket Oke, okay? Langsung kita tuangkan saja adonannya ke dalam loyang Langsung aja kita masukin adonannya ke dalam oven selama 30 menit Oke okay guys, jadi selama menunggu browniesnya matang, masih di dalam oven selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit Aku akan membuat frosting yang akan dioleskan di atas browniesnya Oke, jadi bahan-bahannya yang pertama ada satu setengah sendok makan butter yang sudah diletakkan suhu ruangan, satu setengah sendok makan cocoa powder atau coklat bubuk, setengah sendok makan madu, setengah cup icing sugar, setengah sendok teh vanilla extract. Masukkan seluruh bahan Butter Lalu cocoa powder Kita bilangnya coklat bubuk ya di Indonesia Lalu kita masukkan honey Icing sugar, kalian bisa menemukan icing sugar ini atau gula icing um, di supermarket besar, atau kalian bisa order via Sophie Jadi, gampang, tinggal delivery order aja. Yang terakhir, masukkan vanilla extract, jadi ini kita aduk saja hingga merata. Nah, ini sudah mulai terbentuk seperti selai. Kalian bisa lihat seperti ini. Kok kalian masih bisa melihat butiran putih, itu berarti gulanya masih belum tercampur sempurna. Seperti ini, sudah cukup. Sudah seperti selai. Dan ini nanti kita oleskan saat browniesnya masih hangat. Nah, ini dia, teman-teman browniesnya sudah matang cantik ya langkah yang terakhir kita oleskan frostingnya ini ke atas browniesnya Ini dia hasilnya Seperti ini Dan kita diamkan lagi selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Supaya frostingnya ini bisa mengeras ya Lalu kita bisa potong dan kita langsung makan Nah ini dia browniesnya sudah jadi guys ini browniesnya tuh enak banget. Kalian lihat, itu ada dua lapis ya, brownies dan di atasnya itu tadi frosting yang kita bikin. Kita lapisin di atasnya. Kalau misalnya kalian makan, nanti akan lumer di mulut, jadi enak banget. Nah, sekarang aku akan bikin kopi, lalu aku juga akan makan browniesnya. Oke, okay? akhirnya selesai juga buat browniesnya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih gampang banget ya, karena nggak perlu repot untuk pakai mixer. Terus juga hanya dimasukkan ke dalam oven selama 30 menit Lalu kalian bikin frosting dan langsung dioleskan aja ke atasnya Dan bentuknya seperti ini Kita cobain hmm. Hmm. Lembut banget Hmm, browniesnya lembut banget, dan benar, benar kayak lumer di mulut. Jadi, Pokoknya ini "ten of ten", kalian benar-benar harus coba. Ini recommended banget bagi kalian yang usia di Indonesia. Ini cocok banget, banget banget untuk menjadi ide bisnis ya, peluang bisnis. Kalian bisa taruh kalian bisa taburin keju juga. Kejunya kayaknya keju cheddar ya, bukan bukan parmesan. Kalian bisa taburin almond atau macam macem ya. Dan ya ini super enak banget. Kalian harus coba. Good untuk teman-teman yang akan mencoba resep ini. Aku jamin pasti akan berhasil. Dan I will see you on my next video. Aku akan habisin brownies ini sekarang. Tapi aku akan selesaikan dulu videonya, oke? Okay? Um, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini. Like and subscribe. Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Oke? Okay? Bye!